Cahaya hangat keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, berubah menjadi batu leluhur yang ditangguhkan di udara. Sosok yang juga naik dari permukaan batu. Apakah kamu sudah memutuskan? Yan menatap Lindong yang duduk di atas platform batu sebelum dia bertanya. Bisakah aku masih mundur sekarang? Lindong tertawa, namun tidak ada jejak ketakutan di dalam senyumnya selama bertahun-tahun. Ia telah mengalami segala macam bahaya. Jika dia memilih untuk mundur, kemungkinan dia tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai tempat dia hari ini. Dengan ekspresi kagum, Yan mengangguk. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum banyak sinar cahaya keluar dari dalam. Akhirnya, sinar cahaya tersebar di gua, sebelum banyak eternal illusion demon flowers muncul. Meskipun bunga-bunga itu masih disegel, karena sejumlah besar dari mereka telah muncul secara bersamaan. Itu menyebabkan aroma gelap berlama-lama di tempat itu. Mengirimkan getaran ke tulang belakang seseorang. Ada total 84 Eternal Illusion Demon Flowers di sini. Kamu harus tahu seberapa kuat makhluk ini. Dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Halusinasi yang terbentuk oleh mereka bahkan dapat menjebak ahli tahap puncak samsara sampai dia mati. Ada kilatan hikmat yang jarang terlihat muncul di matanya. Dimengerti, Lindong mengangguk. Saat itu, hanya tiga Eternal Illusion Demon Flowers saja yang bisa menjebak pemimpin suku Celestial Demon Marten. Oleh karena itu, dia jelas tahu betapa menakutkan makhluk-makhluk ini. Aku akan menggunakan kekuatan batu leluhur untuk memurnikan sifat iblis dari bunga iblis-iblis ilusi abadi. Setelah itu... Aku akan menggunakan kekuatan mereka untuk membangun, Purgatory. Petik dua. Api penyucian, hati lindung tegang ketika dia mendengar nama itu. Itu adalah tempat yang khusus digunakan untuk melatih energi mental seseorang. Itu dibuat oleh pemilik aku di masa lalu. Sayangnya, Purgatory, yang ia buat sudah lenyap. Oleh karena itu, aku perlu meminjam kekuatan bunga iblis-iblis ilusi abadi untuk membuatnya kembali. Petik dua. Jika kamu bisa melewati persidangan dalam purgatory, kamu seharusnya bisa mencapai level Grandmaster simbol. Apa persyaratan lulus? Lindong mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Yan merentangkan tangannya dan berkata dengan suara samar. Kamu harus mencari jawabannya sendiri. Lindong terdiam. Lagi pula. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatan bunga iblis-iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian, tapi aku tidak bisa memasukinya. Setelah kamu berada di dalam, kamu akan menjalani pelatihan yang sangat menyakitkan dan pahit. Selain itu, kamu akan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan bahkan aku tidak dapat membantu kamu. Petik 2. Di tempat itu, satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Yan menatap lindung dengan saksama sebelum dia berkata dengan suara rendah dan dalam. Jangan berpikir bahwa dunia mimpi hanyalah ilusi. Jika kamu tidak dapat menghapus Purgatory, kamu akan terjebak di sana selamanya sampai tubuh energi mental kamu benar-benar layu. Setelah itu, kamu juga akan lenyap dari dunia ini. Petik dua. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengangguk dengan lembut tapi tegas. Haha, sangat baik. Yang tersenyum puas, tanpa basa-basi lagi. Dia menekankan jarinya ke udara yang kosong. Setelah itu, banyak simbol bercahaya pada bunga iblis-iblis-iblis bertahap menghilang. Setelah simbol-simbol itu benar-benar menghilang, udara di dalam seluruh gua tampaknya telah memadat. Bas-bas, suara yang tidak biasa dipancarkan secara diam-diam. Setelah itu, seperti iblis yang dilepaskan, Lindung melihat gelombang aroma halolah -hal hitam pekat memancar keluar sebelum mereka bersiul di gua. Karena ada terlalu banyak bunga iblis-iblis abadi di sini, kepadatan aroma halusinasi setebal tinta. Oleh karena itu, jika ahli panggung samsara ingin menerobos masuk sekarang, aroma kuat pasti akan berakhir membunuhnya. Cahaya putih hangat bersinar di tubuh Lindong, mengisolasi aroma halusinasi yang sekarang setebal tinta. Sementara itu, Yan berdiri tiga kaki darinya dan tidak ada aroma halusinasi di sekitarnya. Aroma halusinasi akan mulai menyerang tubuhmu segera. Cahaya di sekitar kamu akan memurnikan aura iblis di dalamnya. Namun, kamu masih akan berhalusinasi dan segalanya tergantung pada kamu. Kata Yan dengan suara serius. Ya, Lindong mengangguk perlahan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan-lahan menenangkan riak-riak di dalam hatinya. Setelah itu, dia melihat bahwa penghalang cahaya hangat di sekitarnya secara bertahap menjadi redup. Segera, aroma halusinasi seperti tinta hitam menyembur ke arahnya. Seperti iblis yang mengancam yang baru saja naik dari kedalaman neraka. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Lindong perlahan menutup matanya. Ada ekspresi bersemangat dan panas melintas di wajahnya saat dia melakukannya. Akhirnya, aroma halusinasi hitam menyembur ke penghalang cahaya dan menyerbu seluruh tubuh Lindong. Semua suara langsung lenyap, berdiri di sampingnya. Yan berdiri diam saat dia menatap Lindong, yang tenggelam dalam keheningan. Lalu, dia menghela nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, itu benar-benar terserah kamu. Segera setelah aroma halusinasi hitam menenggelamkan Lindong, yang terakhir mulai merasakan pikirannya turun ke kegelapan. Kegelapan itu tanpa suara dan beberapa saat kemudian, Sebelum kegelapan secara bertahap menghilang. Setelah itu, sinar matahari yang menyilaukan turun dari langit, menyebabkan mata Lindung menyipit tanpa sadar. Tangan Lindung menyentuh tanah dan meraihnya, menangkap pasir yang sangat panas. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Semuanya kekuning-kuningan dan hampir tidak ada warna tambahan. Panas naik di tempat ini dan itu muncul seperti tungku mendidih. Sementara itu, dia seperti belalang di dalam tungku. Tampaknya menjadi gurun. Apakah Purgatory ini? Lindong mengerutkan alisnya dan berdiri. Kemudian, dia dengan lembut menepuk pasir panas di tangannya sebelum dia secara naluriah mulai mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Namun, tubuhnya dengan cepat menegang. Itu karena dia menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah menghilang. Aku bahkan tidak bisa menggunakan Yuan Power. Lin Dong mengerutkan kening, dia memeriksa tubuhnya saat ini dan menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa sekarang. Dia tidak memiliki kekuatan Yuan yang kuat, atau tubuh fisiknya yang tangguh, maupun energi mentalnya yang meluap. Satu-satunya yang dia miliki adalah tubuh yang sangat lemah ini, yang dia miliki saat pertama kali memulai pelatihan di kota Qingyang. Lin Dong terdiam saat dia mengangkat kepalanya. Matahari yang cerah di langit seperti nyala api dan panas menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Sementara itu, pasir di bawah kakinya juga secara bertahap menyebabkan kakinya mengalami sakit menusuk. Dengan tubuhnya yang lemah, berapa lama dia bisa bertahan di tempat seperti ini? Tubuhku saat ini seharusnya ditempa dari energi mentalku. Namun, bukankah itu agak terlalu lemah? Selain itu, bukankah purgatori ini terlalu sepi? Lindung mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan Sebelum ekspresinya dengan cepat berubah. Itu karena dia melihat tornado besar berguling dari jauh. Sementara disertai oleh pasir kuning mengerikan. Itu datang begitu cepat. Lindung tanpa sadar mengutuk saat melihat ini. Segera. Dia pergi berlari. Lagi pula. Dia tahu bahwa dengan tubuhnya yang sekarang. Dia akan terkoyak-koyak jika tertangkap oleh badai itu. Namun. Sepertinya badai itu benar-benar mengejarnya, karenanya upayanya melarikan diri sia-sia, alih-alih. Dia hanya berlari untuk jarak pendek, sebelum badai, yang disertai dengan pasir seperti lava yang panas, dengan kasar menyerang tubuhnya seperti cambuk. Bang, suara rendah dan dalam muncul sebelum lindung dikirim terbang. Rasa sakit yang mengerikan mulai menyebar dari bahunya. Dia berbalik dan melihat, darah saat ini mengalir di punggungnya. Sementara itu, ada luka mengerikan yang membentang dari bahunya sampai pinggang Itu sangat menyakitkan Tubuh Lindong bergetar Rasa sakit yang mengerikan itu bahkan lebih hebat daripada rasa sakit fisik yang sebenarnya Bahkan, tampaknya cambuk pasir itu dengan paksa merobek tubuhnya menjadi dua Tetesan keringat besar menetes dari dahi Lindong Setelah itu, dia mengangkat kepalanya Matanya langsung menyusut ketika dia melihat bahwa badai akan mengenai dia lagi. Sementara itu, ada lebih dari selusin cambuk pasir besar menari-nari di dalam badai sebelum mereka dengan marah memukulnya. Lindong berguling dengan cara yang menyedihkan. Dua cambuk pasir menghantam tanah dengan keras, menyebabkannya bergetar. Bang-bang-bang, namun, dengan ketangkasan tubuhnya saat ini, jelas bahwa Lindong tidak bisa menghindari semua serangan. Detik berikutnya, beberapa cambuk pasir menyerang keras tubuhnya. Bang, tubuh lindung langsung terbentur ke pasir oleh cambuk ganas itu. Bahkan, separuh tubuhnya berlumuran darah. Sementara itu, rasa sakit yang tak terlukiskan itu langsung menyebabkan semburat merah darah melonjak ke matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut purgatori. Itu karena tempat ini benar-benar akan mencambuk seseorang sampai mati. Bang, bang, bang. Badai mengamuk itu tidak memberi lindung waktu untuk berpikir. Mengamuk sebelum banyak cambuk pasir diayunkan dengan keras. Setelah itu, mereka mendarat di tubuh berdarahnya, yang sudah tenggelam ke pasir. Bam-bam-bam-bam, suara jernih dari cambuk pasir yang mendarat di tubuh lindung terus bergema di padang pasir. Awalnya, sosok manusia yang terjebak di pasir masih akan berjuang. Namun, dia berhenti bergerak setelah beberapa saat dan seolah-olah dia telah kehilangan semua vitalitas. Badai mengamuk berlanjut selama setengah hari sebelum berangsur-angsur pudar. Dua jam setelah itu pergi, tangan yang tertutup darah akhirnya keluar dari pasir sambil gemetaran. Kemudian, sosok buram berlumuran darah keluar dari tanah dengan susah payah. Ya ampun, visi lindung buram. Dia terus-menerus terengah-engah sementara sedikit rasa takut terus berlama-lama di wajahnya yang tertutup darah. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya, purgatori, itu. Selain itu, dia juga sangat menyadari bahwa meskipun ini hanya halusinasi, jika dia kehilangan kesadaran di alam mimpi ini, kemungkinan dia akan mati. Lindong berbaring di pasir, dia bisa merasakan bahwa rasa sakit yang hebat di tubuhnya berkurang sedikit demi sedikit. Selain itu, tubuhnya yang lemah tampaknya telah menjadi sedikit lebih kuat saat rasa sakitnya hilang. Penemuan ini menyebabkan Lindong merasakan sedikit sukacita di dalam hatinya. Dalam hal ini, setelah dia beristirahat sebentar lebih lama, sepertinya akan lebih mudah baginya untuk menahan cambukan itu. Hah, pikiran ini baru saja melintas di benak Lindong ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya sudah turun. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia bisa melihat bahwa angin dingin di udara benar-benar berubah menjadi banyak bilah angin tajam yang menutupi langit. Tidak mungkin, Lindong, yang masih kesakitan, gemetar hebat saat melihat adegan ini. Wah, wah, namun, kenyataan tidak memberi Lindong peluang. Suaranya baru saja terdengar ketika bilah angin turun dari segala arah. Benar-benar mengubur Lindung dalam prosesnya. Tangisan tajam dan sengsara sekali lagi terdengar. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1150. Kepompong. Badai pasir sangat panas sehingga seolah-olah terbuat dari lava. Bila angin seperti pisau yang sedingin es. Dan badai salju sedingin es yang akan sepenuhnya mengubah tubuh energi mental seseorang menjadi patung es. Lindung akhirnya mengerti arti. Purgatori. Setelah memasuki tempat ini, di tempat ini dia tidak lagi memiliki tubuh fisik yang tangguh dan kekuatan Yuan yang agung. Sebaliknya, yang dia miliki hanyalah tubuh energi mentalnya yang menyedihkan. Dengan tubuh energi mentalnya saat ini, salah satu dari cobaan di api penyucian ini dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, setelah seseorang memasuki tempat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Selain itu, ia tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan. Kalau tidak, satu-satunya hal yang menantinya adalah kematian. Pelatihan ini sangat kejam. Untungnya, ini sesuai dengan harapan Lindong. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara gratis. Lagi pula, jika sangat mudah untuk mencapai level Grandmaster simbol, tidak akan ada begitu sedikit dari mereka di dunia ini. Untuk bermetamorfosis, itu wajar bahwa seseorang harus mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang lindung jelas tahu sejak awal. Hujan es turun dari langit seperti badai. Sementara itu, tanah kekuningan sudah memutih. Dinginnya dingin. Yang terlihat dengan mata T3L4-4 nanogram, meresapi seluruh tempat. Bahkan, bahkan udara sendiri menunjukkan tanda-tanda kristalisasi. Di sudut tertentu dari tanah bersalju ini, sesosok kurus gemetar sementara kepingan salju jatuh di sekelilingnya. Saat ini, ia duduk di tanah dengan cahaya hijau gelap yang bergelombang di kulitnya. Darah, otot, dan tulangnya sepertinya terkikis oleh udara dingin. Cici, ketika kepingan salju jatuh di sekelilingnya, bekas luka berdarah akan muncul setiap kali mereka menyentuh tubuhnya. Namun, tidak ada darah mengalir dari luka-luka itu dan dia tampak seperti mayat yang layu. Di bawah rambut hitamnya yang tidak selaras, ada sepasang mata hitam, yang tanpa emosi. Aura lesu tersebar di sekujur tubuhnya dan dia tampak seperti orang mati. Kepingan salju yang tajam seperti pisau terus menyapu tubuhnya sebelum luka berdarah terus muncul. Namun, dia tidak bergeming sama sekali. Mayat layu itu terus duduk diam sepanjang hari. Kepingan salju dan hujan es yang melayang turun dari langit akhirnya mulai melemah secara bertahap sebelum mereka benar-benar menghilang. Setelah kepingan salju menghilang, rasa dingin yang merasuki seluruh tempat juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ketika rasa dingin perlahan menghilang, semburat vitalitas yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya mulai berkumpul di mata hitamnya yang benar-benar tidak fokus. Setelah itu, Tubuhnya mulai bergetar hebat, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kukunya menembus telapak tangannya. Setelah itu, luka-lukanya yang menutupi seluruh tubuhnya secara bertahap mulai berubah merah. Selanjutnya, darah menyembur keluar dari mereka seperti air mancur. Segera, ia menjadi orang yang sepenuhnya berlumuran darah. Ah ah, teriakan itu yang ditekan dengan kuat di tenggorokannya. Rendah, dalam. Dan parau. Itu seperti suara binatang yang sekarat saat ia bergema di seluruh negeri. Saat ini, dia berlutut di tanah, dengan kepala lebih rendah ke tanah, sementara dia memukuli tangannya dengan keras. Sebelumnya, tubuhnya terkorosi oleh udara dingin itu, menyebabkan dia kehilangan semua indera. Karena itu, dia tidak merasakan apa-apa meski disayat oleh kepingan salju yang tajam seperti pisau. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa rasa sakit yang hebat ini tidak hilang. Sebaliknya, itu menumpuk dan akhirnya meletus setelah udara dingin menghilang dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Selain itu, rasa sakit hebat yang tiba-tiba meletus ini bahkan bisa menyebabkan orang yang berpikiran keras menjadi gila. Raungan rendah yang menyakitkan berlanjut selama satu jam sebelum sosok itu akhirnya berhenti. Setelah itu, tubuhnya runtuh dengan lemah ke tanah. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Sialan, api penyucian, setengah dari wajah Lindong terkubur di pasir dan dia tampak kurus dan pucat. Waktu di tempat ini mengalir dengan laju yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Namun, Lindong sudah menghabiskan dua bulan di tempat ini mengalami penyiksaan yang tidak normal. Setiap hari dihabiskan dalam penderitaan yang tak ada habisnya Selain itu Ia benar-benar akan merasakan ancaman kematian setiap kali Meskipun ia sering menjatuhkan kematian di masa lalu Sensasi itu sangat menonjol di sini Itu karena kesadaran lindung yang dijaga ketat hampir hilang di tengah-tengah rasa sakit yang mengerikan Lebih dari 10 kali Setelah hilang Tubuh energi mentalnya juga akan lenyap dan dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk kembali. Dinginnya es kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara tubuhnya secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya, pikiran semula kacau lindung juga sedikit pulih. Dia bisa mendeteksi bahwa es sedingin es kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, cobaan di tempat ini terus berubah dan menjadi lebih kuat. Begitu tubuhnya gagal untuk memperkuatnya. Dia akhirnya gagal bertahan dan secara alami akan mengalami nasib buruk. Untuk bertahan hidup di tempat ini, seseorang harus terbiasa dengan tempo yang kejam. Perasaan bahaya yang terus menerus dan intens juga memaksa tubuh Lindung saat ini menjadi lebih sulit setelah mengalami cobaan yang menakutkan itu. Satu-satunya hal yang Lindung temukan menghibur adalah bahwa tubuhnya saat ini perlahan menjadi lebih kuat. Ini bukan tubuh aslinya, tetapi tubuh energi mentalnya. Dengan kata lain, energi mentalnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan dia perlahan-lahan maju menuju tingkat Grandmaster simbol. Meskipun dia membaik perlahan, itu masih memberinya secerca harapan. Oof, Lindong menghela napas. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap tanah yang tak berbatas. Matanya berisi tekad baja yang tidak bisa padam meskipun mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Karena itu. Ia percaya bahwa suatu hari ia akan dapat menghadapi purgatori dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tunggu saja, Lindong mengepalkan giginya sebelum dia menatap langit dan bersumpah dengan kejam. Setelah itu, dia berjuang sebelum naik dan berjalan dengan menyedihkan menuju cakrawala. Itu karena dia tahu bahwa persidangan berikutnya akan segera datang. Semakin lama Lindong tinggal di purgatori, ia mulai merasa samar-samar bahwa ia bukan satu-satunya di tempat ini. Selain itu, perasaan samar ini memberitahunya bahwa orang ini kemungkinan adalah kunci pas yang akan memutuskan apakah dia bisa meninggalkan tempat ini. Setelah dia bersumpah, Lindong masih harus menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Selain itu, cobaan gila yang bisa membuat orang gila. Datang terus-menerus dan meninggalkan lindung dengan sedikit waktu untuk mengatur nafas. Kadang-kadang, dia bahkan akan lupa bagaimana rasanya ketika tubuhnya tidak kesakitan. Konsep waktu agak kabur di api penyucian. Selain itu, waktu tampaknya mengalir dengan kecepatan yang berbeda di tempat ini dibandingkan dengan dunia luar. The Eternal Illusion Demon Flowers mungkin aneh, tapi mereka memang kuat. Awalnya, masih mungkin bagi lindung untuk memperkirakan waktu di hatinya. Namun, saat rasa sakit luar biasa yang dialami tubuhnya tumbuh hari demi hari, dia tidak lagi memperhatikannya. Yang bisa dia lakukan adalah memusatkan seluruh kekuatannya untuk bertahan dari berbagai cobaan mematikan yang berasal dari api penyucian. Waktu mengalir tanpa tujuan, penyiksaan setiap hari berlanjut tanpa gagal. Setengah tahun, satu tahun, dua tahun. Tiga tahun, di purgatori yang sepi, berbagai cobaan tiba untuk tiba. Sosok kurus itu, yang tampaknya berasal dari jarak yang sangat jauh, perlahan-lahan menjadi lebih kuat setelah dia selamat dari ancaman kematian yang berulang. Lindung menanggung rasa sakit dan kesepian. Dia seperti kepompong dalam kepompong, yang secara bertahap mengumpulkan kekuatannya. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, itu akan memecah kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu itu masih merupakan gurun kuning yang sama. Sementara itu, ada lusinan badai pasir yang sangat besar mengamuk dengan gila-gilaan. Banyak cambuk pasir besar, yang tampak seperti raksasa, menari-nari sementara suara udara tercabik-cabik di tempat ini dengan cara memekakkan telinga. Bam-bam-bam, setelah diperiksa lebih dekat, adalah mungkin untuk melihat cambuk pasir mendarat di tubuh seseorang. Setelah itu, Orang bisa melihat sosok lelah perjalanan. Perlahan-lahan berjalan keluar dari antara badai pasir. Banyak cambuk pasir besar membawa kekuatan yang mengejutkan ketika mereka bersiul ke arah orang itu. Setelah itu, mereka memukul keras tubuhnya sebelum suara memekakkan telinga yang rendah dan dalam mengikuti. Namun, yang membuat orang bingung adalah bahwa orang ini tidak mau mengalah bahkan setelah menerima serangan ganas itu. Bahkan. Langkah kakinya yang lambat terus tetap tenang dan teratur. Serangan kejam itu, yang tampaknya berasal dari raksasa, tampak sangat lemah. Orang itu akhirnya berhenti sebelum dia mengangkat kepalanya. Matanya tampak sangat dalam dan muncul seperti sepasang lubang hitam misterius di antara bintang-bintang. Tertahan di dalam matanya adalah sensasi kehilangan. Dia hanya menatap badai pasir raksasa seperti itu. Badai pasir itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ia temui ketika pertama kali memasuki Purgatory. Namun, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman baginya sekarang. Berapa tahun yang diperlukan baginya untuk mencapai hasil ini? Lima tahun atau 10 tahun? Berapa kali dia menjalani latihan yang menyakitkan ini? Yang hampir akan menyebabkan seseorang dengan kekuatan mentalnya runtuh. Dia tidak bisa lagi mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Yang dia tahu hanyalah bahwa cobaan-cobaan ini, yang dia pernah sangat takuti, tampaknya telah berubah menjadi peristiwa biasa. Dia akhirnya menjadi kuat, apakah aku menjadi lebih kuat? Apakah aku menjadi lebih kuat? Lindung menunduk dan menatap tangan pucatnya. Awalnya, tangannya tidak memiliki kekuatan. Namun, sekarang, Lindung sepertinya tersenyum. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke badai pasir besar. Sebelum dia mengepalkannya dengan lembut. Bang, badai yang mengamuk itu berhenti tiba-tiba sebelum angin yang berputar dengan cepat juga berhenti. Seolah-olah tangan besar menyambar mereka entah dari mana. Bum-bum, badai akhirnya pecah, berubah menjadi kabut kuning yang menyebar di tempat itu. Pasir kuning jatuh di sekitar lindung sementara dia perlahan menghembuskan napas. Saat ini, ia akhirnya bisa merasakan energi lautan yang luas dan kuat di dalam tubuhnya. Itu adalah energi mental yang akhirnya dia peroleh setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Energi mental ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sudah waktunya pelatihan ini berakhir. Lindong perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Niat membunuh yang tajam, yang terlalu rendah sejak lama, akhirnya meningkat. Karena itu, sudah waktunya bagimu untuk muncul.